Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera Hari ini kita akan membahas apa perbedaan lensa kit Canon Melawan lensa fix Canon Oke fix 50 Oke langsung saja teman-teman uh, intro dulu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 Nah, kita coba seberapa bokeh kah lensa ini dan seberapa tajam ke lensa ini mari kita coba ya teman-teman kita coba di objeknya itu nah, sebentar saya setting dulu nah di sini kita mundurkan dikit ya menekan dikit. Kita sekarang memakai lensa 50 ini. Seperti ini teman-teman untuk hasilnya dari lensa fik 50 mm ya. Bisa dilihat seperti ini hasilnya lebih boke karena memang bukaannya 1,8 kemudian untuk teman-teman uh, jika pakai lensa ini bisa lebih tajam lebih tajam di objek yang teman-teman tuju hmm. kalau teman-teman pengen di uh, belakangnya boke maka rekomendasinya pakai lensa fake ini oke okay. Terus bagaimana kalau kita Besarkan F nya ya Nanti kita bandingkan dengan lensa kit. Tapi ini e, Kekurangannya lensa V ini nggak enggak bisa diatur Jaraknya Jadi jaraknya Otomatis seperti ini Jadi e, kita bandingkan Nanti ya Jika F nya 5,6 Sama sama 5,6 itu jadinya bagaimana apa tajamnya sama atau gimana? oke siap 1 2 oke seperti ini oke nanti kita bandingkan jadinya seperti apa oke di percobaan yang berikutnya kita memakai eh, tetap memakai kamera yang sama 60D dengan lensa kit 1855 lensa standarnya eh, di sini kita akan bandingkan dengan lensa fix tadi Uh, untuk lensa kit ini, uh, kelebihannya kita bisa mengatur jaraknya. Kita bisa mengatur jaraknya, jadi kita mau di jarak berapa? Vokalnya di berapa? Bisa ini ada 18 mili mm sampai 55 mili, mm ya teman-teman. Ya, nah, ini bisa kita atur uh, seperti yang kita inginkan jadi teman-teman kalau untuk acara-acara yang jaraknya itu tempatnya sempit dan kepingin fleksibel tak sarankan pakai lensa kit ini lensa standarnya ya. Yeah. tapi uh, kekurangan lensa ini kurang variatif jadi teman-teman gak bisa merasakan bokeh yang maksimal tapi teman-teman jangan susah jangan sedih karena lensa kit ini bisa kok bokeh caranya caranya cukup mudah uh, ini tips untuk memakai lensa kit ya, memaksimalkan lensa kitnya jadi teman-teman uh, lensa kitnya gunakan focal length yang tertinggi kalau mau bokeh kemudian uh, F nya pastikan yang terendah kalau focal tinggi lensa kit ini uh, bisa F terendah F 5,6 oke okay? nah, langsung saja kita coba nanti kita bandingkan dengan lensa fix yang tadi ya kita coba kita bandingkan nanti hasilnya hmm, jadi seperti ini teman-teman hasilnya untuk kalau pakai lensa kit dengan uh, vokal lensa 55 Kemudian yang dia, dia paling kecil. Bisa dibandingkan gambar di layar ada dua gambar. Ini tak tampilkan ada dua. Silakan dibandingkan hasil dari lensa kit dan lensa hai Oke teman-teman bisa dibandingkan e, antara lensa kit dan lensa fit mana yang terbaik e, ditentukan dari apa kegiatan kita kalau teman-teman kegiatannya itu adalah e, di acara-acara yang tempatnya sempit tak sarankan pakai lensa kit ini 1855 kalau teman-teman ada ada di acara hunting untuk memaksimalkan hasilnya teman-teman pakai yang lensa fit ini karena lensa fit ini sangat luar biasa hasilnya pokoknya bisa digemari sama teman-teman para fotografer. Oke, okay, uh, tapi bukan bukannya lensa kit ini nggak bagus lensa kit ini juga ada tipe-tipe yang bagus uh, atau ketika kita mau lensa cocoknya pakai lensa kit ini. Kalau kita pakai model portrait kita atau khususnya pakai lensa V seperti itu teman-teman e, jika ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau bisa datang langsung ke kantor kita akan kita jelaskan secara personal terima kasih sahabat-sahabat Indonesia kamera e, salam sahabat fotografi videografi Indonesia salam saudara